Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News Kali ini, kita akan membahas terkait NASA bagikan foto Jupiter tangkapan teleskop luar angkasa James Webb Di antara gambar-gambar tersebut, ada beberapa potret Jupiter yang spektakuler Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe dan men video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Usai memukau dunia dengan gambar pertama dari James Webb Space Telescope pekan ini, NASA merilis lebih banyak foto dari observatorium. Kali ini, gambar dari dalam tata surya sendiri. Data termasuk gambar Jupiter dan gambar dan spektrum beberapa asteroid ditangkap untuk menguji instrumen teleskop. Data menunjukkan web untuk melacak target tata surya dan menghasilkan gambar dan spektrum dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penggemar Jupiter akan mengenali beberapa fitur akrab dari planet terbesar tata surya kita dalam gambar yang terlihat melalui tatapan inframerah web. Pemandangan dari filter gelombang pendek instrumen NIRCAM menunjukkan pita berbeda yang mengelilingi planet ini serta bintik merah besar badai yang cukup besar untuk menelan bumi Bintik ikonik tampak putih dalam gambar ini karena cara gambar Inframerah web diproses Para ilmuwan sangat ingin melihat gambar-gambar ini karena itu adalah bukti bahwa web dapat mengamati satelit dan cincin di dekat objek Tata surya yang terang seperti Jupiter, Saturnus, dan Mars Para ilmuwan akan menggunakan web untuk mengeksplorasi pertanyaan menggiurkan apakah kita dapat melihat gumpalan material yang keluar dari bulan seperti Eropa dan bulan Saturnus Enceladus. Web mungkin dapat melihat tanda-tanda gumpalan yang menyimpan material di permukaan Eropa. Selain itu, web dengan mudah menangkap beberapa cincin Jupiter yang terutama menonjol dalam gambar filter panjang gelombang panjang NIRCam. Bahwa cincin itu muncul di salah satu gambar tata surya pertama web adalah benar-benar menjengangkan dan menakjubkan. web juga memperoleh gambar Jupiter dan Eropa yang bergerak melintasi bidang pandang teleskop dalam tiga pengamatan terpisah. Tes ini menunjukkan kemampuan observatorium untuk menemukan dan melacak bintang pemandu di sekitar Jupiter yang terang. Nah,